dan yang terakhir adalah ritual salam-salaman atau ramah tamah. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tiga Janderrejo yaitu Bapak Belum lengkap rasanya kalau kalau dosa kita tadi dengan Allah Subhanahu wa taala sudah kita gugurkan, namun dosa kita dengan sesama manusia belum kita hapuskan caranya gimana ya kita harus saling maaf memaafkan kami tak luput dari kesalahan selama berinteraksi baik itu dengan bapak ibu maupun teman-teman semua baik itu dari ucapan tindakan maupun prasangka saya mewakili siswa-siswi SDM tiga jati rejo ingin memohon maaf atas semua kesalahan khususnya dari murid Bapak Ibu yang hadir di sini. Selanjutnya antar siswa dan kepada seluruh warga sekolah pada umumnya. Yang saya sayangi anak-anakku semua. Semua siswa SDN 3 Jatirejo. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur Kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan pagi belum anak-anakku semua memohon maaf. Kami sebenarnya sudah memberi maaf dan kami juga sebagai uh, orang tua di sekolah ini sebagai bapak ibu guru tentunya kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan selalu mendoakan semoga anak-anakku diberi kelancaran kemudian Untuk pegal mengaruhi ini, hidup kalian di...